Wirah ya, Wirah betul ya. Wirah waktu sampaian dipanggil oleh Allah itu kan sahabat belum sempat ngomong apa apa. Apa yang kami sampai sampaikan kalau tambah Wirah? Jadi yang baik. Ngeras? saya, sampurna. saya punya. Iya sempurna, cantik sempurna. Terima kasih ya Allah Terima kasih ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala syedina Muhammadu fil awalin Walakhirin wa fil ma'alaih alaih yaumidin Bila yang dimaksud di wali kamar negeri Bianto ini, Muhammad Akhahwamari Fathahah. Lahau bilah membantu. Lalu sekalian yang dirahmati Allah, khususnya semoga Ibu Rosmawati dari Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah. Saya permintaan ini untuk menghadirkan saudara Mbak Wirah, yaitu Mbak Mirda. Ini mungkin saudaraku sudah pernah dengar ada saudara yang darah kembar, satunya berwujud manusia, satunya berwujud buaya, tapi beliau hatinya mulia sudah kuasa Allah ini juga pernah didayangkan di media sosial tapi yang si pengakuan dan Mbak Wira sendiri masih ada rasa yang ganjil di hatinya karena waktu Mbak Mirda itu meninggalnya belum sempat menyampaikan sesuatu nah, Insya Allah nanti dengan izin Allah ya, kami akan berserah diri nanti semoga nanti bisa berdialog Kami akan biar menyampaikan nanti ke Ke Mbaknya Ya Mbak Wira ya mungkin Dan menyampaikan sesuatu juga nanti akan kami bantu doa Biar lebih nyaman di alamnya ya Betul Dan sebelumnya baik mohon maaf apabila kurang berkenan ya sekorang kepada mohon maaf yang sedalam-dalamnya kami mulai dengan berserah kepada Allah ridha Allah wa Rasulullah Muhammad sallallahu malaikat Jibril Mikail Israfil dan Munkar Nakir alfa deh on the ان کا یہ Nurullah, Sirullah, Daudullah, Shifa Abdullah, wujudullah Fahlul Muhammad, Allah Muhammad Rasulullah, ya Allah, berkahwin, berkoloh, rasulullah hadirkan Ya Allah, berakhir dan ya Allah secara dekat sana, ya Allah, dan kawasan panjang dengan Yang Amat Dangdang, bahasa jadikan semangat kuasa, hadirkan beliau ya Allah, mengasuh, ya media nanti nyaman yang hadir juga nyaman ya allah, Allah masuk, sama-sama nyaman nyaman sama, sama nyaman ya allah. Yang negatif, ya allah. nyaman ya. sama nyamannya. ya pasti besok kabarnya di mana? Pak di sana. Sudah nyaman di sana. Hmm. Alhamdulillah, iya. Enggak ya. apa-apa nanti kalau saya sakit kan nanti ya. ya. Nyaman. Kuasanya Allah, perkanya Rasulullah nyaman. Hariannya nah, sehat. Nyaman. Aman nyaman. Allahumma sallallahu alal Muhammad. Nah, inilah Muhammad Rasulullah. Hai darwas. Ya saya mohon maaf ya Saya saya terpanggil Hati saya ini Karena tadi Sampaian ini ya Namanya Wira ya Wira betul ya Wira waktu sampaian Dipanggil oleh Allah itu kan Sampaian Belum sempat ngomong apa-apa Apa yang kami sampaikan, sampaikan kalau Wira ini, Biar beliau nyaman Sampai apa dan apa yang ingin sampaikan Apa? I don't know Menerima menerima takdir. Apa? jadi ja yang baik, yang keras, oh. nyaman tenang nyaman ya nyaman, nyaman, nyaman, nyaman, nyaman, nyaman, nyaman, nyaman jangan terlalu sedih jangan terlalu sedih sayang ya sayang hmm. sekali yang terbaik ini yang terbaik untuk Makannya dengan nyaman ya Allah. Bila tidak ini syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Ia kan Dua ini. Semak semak semak semak. cibana sekarang sampai lebih nyaman, hmm? Hmm, lebih nyaman lebih enak ya. Hmm. Seperti sampai kepingin jadi manusia kepengen, iya kepengen jadi manusia seperti mbak siapa namanya mbak Mirda ya, mbak, mbak Wira, sampean ini kan mbak mbak Mirda ya, Amin ini ya, kepengen sama seperti mbak Wira ya, iya. Hmm gimana saya sayang banget ya sebenarnya kepingin sama kepingin itu sampai ketika itu umur 18 tahun ya sampai enggak ada ya udah besar ya udah dewasa hmm. Hmm. tahun 2004 mungkin sampai meninggalnya ya hmm. Iya Bersama. gimana saya ingin terus bersama Sebenarnya sampai kita bikin bersama ya Tapi Allah menghendaki lain ya Udah-udah sampai nanti itu rela Sampai penting bahagia Nanti ketemu ya Nanti ketemu Udah engan mbak siapa itu Keluarga nah. saya baik Baik, baik semua iya. Ibu iya Ibu juga, juga baik ya harus Mawati juga baik ya yang -yang. Saya semua ya Tetang, juga bisa menerima bisa kok tua. ya, Mbak Wira juga malu, dia juga belak belakan ya di di media sosial juga nyatakan apa adanya. Ya sayang sama kamu nggak malu punya punya adik seperti kamu nggak malu. Ya. Ada ibu yang baik iya, ibu baik ya. tetangga. Ya, tetangga tim. juga bisa menerima ya gak ada yang jahat. Hmm. Mereka saya. iya sayang semua sebenarnya walaupun kamu lihat fisiknya bentuknya seperti buaya tapi semuanya itu sayang karena kamu juga baik hmm. ya Allah. kamu di dalam sana kamu, tadi enggak enak ya hmm, kenapa kamu apa, -apa kamu rasakan Diam. Badan nggak bisa diam tadi itu ya mm -mm. Dulu kamu sakit ya, Tinggalnya sakit apa mm. nih, kamu boleh tahu, sesak apa? Tulang-tulang mm, saya Dulu sak sakitnya itu gitu ya Putus-putus mm -mm. mm -mm. uh. Sekarang sudah nyaman semua Ini sudah Sehat nyaman ya ini ya, enak ya kamu ya Karena terus terang aja saya sebenarnya ya kurang itu Tapi saya terpanggil, saya kasihan sama sama kamu juga sama sampai saya akan mohonkan sama Allah biar kamu nyaman Mbak yang sana juga nyaman kamu lihat sampaiannya. pikirkan saya terus. Mm -hmm. Niscaya nah, dia merasa kehidangan, merasa berat, tidak ya, setelah kamu setelah sampeyan meninggal itu. Saya bos. Ber sebenarnya berat ya tapi AUF ini yang terbaik, terbaik iya. ya, ini Allah. Jadi pesan itu sama keluarga, apa sama bapak, sama ibu, sama sama pak, sama, sama, sama ibu apa? Terus berbakti. Iya terus berbakti. Yang berbakti ya dengan orang ya. hmm, pesannya yang tadi apa tadi itu? Anak, anak yang baik. Anak, anak yang baik jadi anak yang baik dan tadi apa tuh? Sumberirakan. Sayang orang tua dan langut, minta doa saja ya. Tinggal usah di, di, lebih sering di misalnya. Gitu tempat saya. air gitu. Dia kan? oh, gitu. Sama sama dihadiai itu ya. saya tadi itu ya. Ya Allah kamu Memang kuasanya Allah sebenarnya kami enggak seperti tapi Allah itu maha kuasa ya karena Allah maha kuasa tapi kamu walaupun kelihatan buaya tapi hatimu seperti manusia ya. Ya iya saya bukan buaya. Kamu, kamu manusia. Ya. Manusia yang lebih sempurna. Sempurna lebih sempurna lagi. Allah ya. sempurna. Ya, manusia yang sempurna yang cantik selima dengan dengan berkaitan pun sempurna cantik sempurna biar beliau Terima kasih ya Allah Dan ya Allah Mbak ibunya juga biar lurus Mawati Dari lubuk Banggai Sulawesi Tengah Dan Mbak Wirah ya, Lihat ini adiknya Sudah sebahagia Masa ya. nah, saya perlu panggil Jangan sedih lagi ya, ya ini, Gak pesan kamu dah bahagia Pesan kamu sampaikan aja Pokoknya jangan sedih lagi hmm nanti ketemu, insya Allah ya. Kamu dia kelak selagi ya. Mbak Wira ini baik insya Allah ketemu lagi ya. Karena kamu sudah bahagia kan, nyaman kan? Dengan kuasanya Allah, bukannya Rasulullah sama-sama. Hmm. Kamu sudah seperti manusia dan ketutup ya. Daud ingin mengorbankan Allah. Ini ya. hmm. enak, eh, namanya kamu senang ya? banget. kamu ceritakan seperti ini sebenarnya ya tidak mengharapkan ya. ya tapi ini kuasanya Allah juga saya juga nggak tahu atau terpanggil untuk menghadirkan hmm. rambut panjang hmm. saya, sebenarnya saya juga takut nanti ditangka saya gini-gini tapi itu panggilan hati saya harus apa nggak bisa saya tahan nah, saya langsung harus saya lakukan ya cantik jangan sedih hmm, ada cantik mau nanti ketemu di sama-sama sama Mbak Sampai dia Hai Ujung saling ngayangi ya saling ya. sayang mm. ya Iya Mbak Wira juga nggak nggak itu nggak ya, malu sama punya-punya Dewa Merda ini ya dia bangga juga Wak. dia nggak mau sayang banget ya teman setia saya. ya ini untuk tunjukkan fotonya ada kamu ya tunjukkan foto beliau biar kamu sana juga apa tunjukkan fotonya beliau catat nggak fotonya ini Allah malah fotonya ini malah itu botonya, Pak saya itu fotonya kok cuma saya kan. juga ingat eh saya masih ingat Mas, masih ingat ya. ya iya ini tak Bisa. ini saya cari tidak ada jadi saya susun lagi mana keluargaku tulus menyayangi ah iya. oh, ini ya ah ini ah, ini betulnya ah, ini butuhnya. ini, hmm. ini betulnya mbak sampaian Ya ini, ya ini Mbak Wira ini. Nah ini butuhnya Mbak Wira biar kamu kan Ya Allah sambungkan Ya Allah adanya tersalinkan Ya sambungkan biar sepriau sama dua-duanya bahagia, sama-sama dua-duanya bahagia Ya Allah sama terasa kebahagiaan menyenangkan keduanya dengan kuasa Bajal Nya Ya Allah. Ya Allah Lipnya Pidana Kudus. Amin. Ya Allah Subhanahu Wa Taala deketemu ya, <tuk> ya, sama banyak, <tuk> ya, <bahagia>. hmm, <tuk> saya nggak boleh, lawa, iya, boleh benar, saya nggak merasakan ini orang ini orang buahmu ini, orang buahmu ini, ini ibumu ini yang merasakan kebahagiaan, apa ibunya Allah. Ini kita bapak ibumu Ini bapakmu Ini bapak sama ibumu ya Sebentar ya Ini bapak sama ibumu Walaupun sebentar seperti lama ya allah keluarga baik ya bapak ibu sampaian baik, mbak sampaian juga baik ya itu mungkin nah, ini lama ya ini nanti dengan saya itu hanya sebentar ya, tapi sudah cukup nyaman. Hmm, sudah. Untuk ya, akan ya bisa berkeluarga, tapi nggak boleh lah. Omong. Ini waktu. Memang waktunya tadi udah terasa, juga nyampe saya, mereka berangkat boleh lah. sebentar ya Allah, ampuni kesalahan saya sudah terlalu panjang. Mereka, mereka terlalu saya mohon maaf ya, ke dalam-dalamnya. Sampul roti maaf ya, ya. panggilan jiwa, panggilan hati, biar kedua, Mbak Mirta sama Mbak Wira ini bahagia itu karena ya bisa ditahan ya karena ini ada rasa kasihan beliau yang ada di luwuk tangga isolasi tengah Mbak Mbak Wirah ya, yes. yang menonton yes. seperti ini yes. mudah-mudahan beliau tambah yes. bahagia karena adiknya yes. insya Allah sudah dibahagiakan bahagia oleh Allah ini semuanya adalah kuasanya Allah kuasanya Allah jangankan seperti ini daun yang jatuh pun itu juga kehendak Allah yang ya, Masalah kita mengenainya dari al-Qur'an kita hanya bisa berserah diri, jiwanya berserah diri. Mohon ulazikusti Allah bertanya Rasulullah. Makanya para wali-wali ini ya Allah, guru-guru dan orang tua dan kaum selimut semuanya. Mohon maaf apabila ada kurang sopannya, ada kurang tepatnya atau terlalu lancang ya. Jangan diambil diambil positifnya ya. Insya Allah niat kami insya Allah baik ya. Ya, beliau ini lebih dibahagiakan oleh Allah bukan bahagian saya dibahagiakan oleh Allah sayangnya makhluk yang do'if makhluk yang yang lemah tanpa percaya tanpa pertolongan Allah semua ini dah hakikatnya dan sekandangnya Allah subhanahu wa ta'ala mohon maaf tapi ada kekurangan saya mohon doanya semoga semua hamba-hambanya Allah ini dan diri kami dibahagiakan oleh Allah diselamatkan oleh Allah Mendapat ridha dan syafaat, baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan juga jangan lupa kepada leluhur. Jangan lupa pada aulia-aula-nya Allah. Ya, dan kita saling mendoakan. Itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.